Bagaimana menambahkan gambar? Bisa dari menu Insert, pilih Picture. Ini ada ya, tadi membuat grafik dari menu Insert, menurut SmartArt dari sini ya. Di sini tak ada tambahan shape, kita bisa membuat gambar-gambar ini seperti pada Microsoft Word ya. Coba kita gambar dari sini, jadi misalnya kita pilih gambar ini ya, atau buka ya. Nah, seperti ini. Gambarnya bisa dipindah-pindah, digeser, tidak harus tengah, bisa jadi gabung dengan teks ya. Berikutnya kita buat satu slide baru lagi, formatnya sama, layoutnya. Kita klik ini, clipart Clip sama dengan ketika di Microsoft Word atau Excel kita pilih dari sini nih ya. Setelah ya. itu organize, maka muncul daftar gambar di sini ya. Hanya gambar ini kita ya, klik apa klik saja copy ya nah, klik copy ya atau sebenarnya ada bukan dengan copy ada tidak pada copy harusnya klik saja langsung go oh. nah bisa di sini pilih ya bisa ini yang sudah ada misalnya ini ya nah langsung klik langsung muncul seperti ini Dan tambah lagi slide baru untuk Contoh ini menyisipkan video. Klik video ya. ini, videonya Bapak cari video yang ringan-ringan saja, misalnya olahraga manula atau cara uh, memadam menggunakan regulator. Ya. Nah, nanti jalannya ketika dima, dimainkan. Nah, kalau sudah jadi, jangan lupa disimpan klik ini ya klik save atau klik office button klik save yang ini ya jadi ini juga menyimpan nih ya baru ketik nama paynya latihan 1 10 tkro2 terus nama kamu ya misalnya eh mat ya Nah seperti ini ya beri nama Nah kalau sudah seperti ini bisa pertama dimainkan Bisa juga kita beri animasi dulu Ini biar padat nih materinya Karena gampang Ini mah kelihatan ya eh, Tinggal klik klik, klik klik klik Berikutnya memberi animasi Contoh animasi seperti apa Animasi transisi Jadi ketika tampilan Pindah misalnya tampilan Kita lihat slideshow seperti ini, ini. Lihat Hanya Muncul gambar-gambar saja tidak ada ya kecuali ini video otomatis videonya muncul ya nah, misalnya oke okay. ini awal polos masih polos karena tidak ada animasinya kita mau coba memberi animasi uh, transisi atau ketika kita ganti dari satu slide ke slide lain tampilan akan ada animasi contoh seperti ini tuh lihat ya seperti ini atau semutar atau yang seperti ini ya kita coba yang seperti ini dulu bisa satu-satu klik lagi setiap slide kita buat beda-beda nah, atau kalau capek bosen satu jenis saja misalnya langsung klik di sini ya apply to all jadi diterapkan untuk semua kalau dimainkan ini coba kita lihat dimainkan hasilnya kalau dimainkan lihat ya, ya ada ini masih ketika ganti selain seperti ininya oke paham ya gampang ya makanya ini sangat gampang karena kelihatan ini mah ininya perintahnya nah e, itu dulu barangkali nanti kita tambah lagi kalau ditambah lagi anak-anak mesin yang lebih seru contoh gambar ini e, benar -benar, contoh dulu ini judul ini kita roba dululah warnanya dan ininya desainnya contoh eh format warnanya kita ininya seperti ini tulisannya ya ya silahkan Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh kenapa dipotong saya bukan artis <nong> <ntil> ya oke okay lanjut ya ini seperti ini tapi ada lagi desain selain ini. ini kita bisa membuat seperti ini misalnya nah ada bayang-bayang seperti ini dan seterusnya ini dari menu dari setelah klik kotak-kotak ini kita akan muncul menu format ya nah berikutnya kita bisa merubah tagnya ini misalnya ini kita ganti tagnya formatnya seperti ya, supaya enak ya dilihat. Ya. Ah seperti ini, misalnya. Nah, supaya tag-nya bisa jalan-jalan, bagaimana caranya? Nah, dari menu animasi, setelah itu pilih sini animasi. Boleh pilih animate yang atas atau custom animation kita yang atas dulu, pilih ya. Nah, pilih play-in. nah ya terbang tapi kita atur lainnya bukan dari bawah ya kita ingin dari nah klik ini custom animation ya telah itu dipilih pilihnya dari kiri ke kanan nah kecepatannya diatur yang terlalu cepat bisa dari sini misalnya lambat nih tadi pas yang ini pas di atas ya kita buat slow ya nah. nah kalau di sini ini mengatur transisi tadi ya Oke, okay, yang ininya bapak close ini close dulu bisa yang tadi clipartnya nah seperti ini jadi kalau kita lihat tampilkan hasilnya dia ber berjalan ya berjalannya ini nanti bisa yang ada bentuk yang lain juga terus animasi kita buat ke, eh, lambat ya ada suaranya transisi kita pilih suaranya nah ini banyak macam-macam Suaranya bom misalnya ya. Nah, nah jadi bisa macam-macam enak ya. Nah yang paling anda suka nanti bisa animasinya yang ini gambar kita buat animasi yang uh, menari-nari caranya bagaimana sama dari sini klik animate, iya animation, ya efeknya pilih di sini end run. Nah ini pilih motion pad pilih ini custom pad pilih subscriber. Ya. Kita buat di sini mulai masuknya. Nah, lihat jadi seperti ini ya. Caranya gampang kan? Tinggal oratorret oratorret. Oke, paham? Kalau tidak paham nanti bisa sambil berjalan. Ya, silahkan dikerjakan dulu yang yang ada di lembar latihan nanti anim gambarnya bisa ditambah-tambah yang tidak ada gambar bisa tambah gambar. Oke? Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada apa, pertanyaan, Bapak akhiri.